serta vitamin dari idola kesayangan kita. Di gambar pertama kita awali nih persahabat ya dengan cincukan vitamin semalam. Alhamdulillah persahabat ya paket komplit kita dapatkan dari keluarga kecil Leslar, Bunles, Pabil dan Abang L yang selalu membuat kita happy persahabat ya masyaAllah. Memakai tentunya baju kapel berwarna hitam. Makin membuat kita bahagia dan bangga dengan idola kesayangan kita, Masya Allah Sehat selalu untuk Leslar Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Semalam, malam takbirannya pakai Lamborghini nih persahabat ya, Wow, ini keren banget Hingga komentar pun banyak sekali diberikan diantara dari Kak Rosan, sekali dua mengatakan, "Masya Allah, vitamin di malam takbir Alhamdulillah, persahabatnya mendapatkan asupan vitamin. Ada juga tanggapan dari akun dianggur underscore, mengatakan, 'Masya Allah, Gemes amat kalian, UUTD-nya cakep banget, selamat menikmati malam takbiran Leslar Family dan teman-teman online semua, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Lina Marlina 3419, situ mengatakan Masya Allah, kangennya terobati dari tadi ada yang kurang karena belum lihat dan belum tahu keadaan Leslar. Sekarang, Alhamdulillah Dan happy lihatnya Terima kasih Lestat kalian selalu paham Keinginan kami, fans kalian Alhamdulillah, para sahabat Mengunggah potret kebersamaan keluarga Papa Bilar Ini berada di tempatnya Omanya Abang El Persahabat ya, namun di postingan ini pun Kita lihat beberapa tangkapan Komentar, ini salah satunya Persahabat ya, ada yang menyindir Nama Lesti, kita lihat dari Lats Miprita di situ berkomentar mantunya yang kecil sendiri. Manakah katanya? Persahabat, ya, kita lihat jawaban dari para fans dari OP mengatakan biarpun kecil, pembawa rezeki ada juga. Persahabat, tanggapan dari El Walina yang kecil, pembawa berkah ada juga. Dari Zaskia tiga mengatakan, "Daripada ngurusin hidup orang, mending lu urus hidup lu sendiri, Bu, ribet banget," katanya. Persahabat, ya. Kita lihat juga dari Azain underscore S disitu di situ mengatakan lah bukannya benar Leslie Mantu paling kecil kan emang bilar anak bontot Mbok kalau ada orang nanya ditelah dulu biar kagak malu-maluin persabat ya tentunya semua orang persabat ya pasti selalu menantikan kehadiran bunda Leslie keciora mudah-mudahan saja persahabat Udah Lesti tentunya selalu sehat dan selalu dikelilingi oleh orang baik Kita doakan mudah-mudahan di lebaran tahun ini Keluarga besar Lesler bisa bersatu dan berkumpul persahabat, ya, Kita selalu mendoakan yang terbaik nih buat idola kesayangan kita dan keluarga Kemudian juga persahabat kita simak ya Ada potret terbaru yang kita dapatkan. Ini vitamin yang sangat Masya Allah banget nih Luar biasa Bikin bangga bahagia Abang L Kali ini muncul di pelsingannya Marwa FC Yang juga dibikin salvok dengan kalimat yang diposting THR dari Abang L Habis lebaran bola baru Makasih keluarga Cemana Wah wow, mereka selalu baga Indoklaser Family Mudah-mudahan rezekinya lancar Dan bismillah juga persahabat yang mudah-mudahan rezeki idola, kesayangan kita, bisa nular ke kita semuanya Terpantau Buddha Lesti, Papa B, dan Bibi L, persahabat ya Sepertinya lebaran tahun ini berada di rumah di Jakarta Sepertinya, persahabat ya Begitu banyak juga tanggapan salah satunya dari akun UMD ya. Masya Allah akhirnya muncul juga Kira-kira dimana ya abang, kangen keluarga cemana, sehat-sehat semuanya Amin, Allah Amin doakan yang terbaik ya apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh Lesler family semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Kemudian juga bersahabat, kita lihat di postingan selanjutnya ada potret Cidukan BBL dengan Kasasha ini Cidukan kemarin bersahabat ya. Kita juga merasa bahagia sekali ketika Lesler Selalu dikelilingi oleh orang baik Apalagi tentunya keluarga Kak Rifi Kak Sasha Masya Allah banget ya Selalu tulus, mendukung, mensupport Buat Leslar Apalagi kalau sudah dekat Kak Sasha, Abang El Tentunya anteng Dan bahagia sekali bersahabat ya Itu juga yang melihatnya pun Merasa bahagia dengan Abang El yang Selalu tersenyum Masya Allah, makin kesini makin ganteng banget persahabat ya Makin keren, makin kece Pokoknya sehat terus Dan semoga selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tuanya, amin Kemudian juga kita lihat di story-nya Bibi Indi Persahabat ya, Bibi Indi Ini lokasinya berada di Cianjur Tempatnya persahabat di tempat Warung mie ayamnya Bunda Lesti bersama sahabat-sahabatnya kita juga dibikin sampel dengan foto Bunda Lesti yang tentu terpampang nyata nih persahabat, ya di mie ayamnya ada Masya Allah berkah barokah pokoknya untuk semuanya, keluarga besar juga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik kemudian juga kita lihat di akun TikToknya Ayah Kejoran kali ini Ayah Kejoran, melompat biranya persahabat ya main Petasan nih, wow kembang api nih bersahabat ya Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat storynya nya A'beni A'beni lagi tentunya takbiran di masjid bersahabat ya Masya Allah Sehat selalu untuk keluarga besar mudah-mudahan selalu bahagia dan kita juga persahabat di pasingannya Kanurul semalam juga persahabat ya lagi OTW nih para sahabat OTW lagi tentunya mengadakan sebuah acara nih acara yang luar biasa pastinya persahabat ya kita lihat Masya Allah luar biasa melihat senyum ketawa dari omanya Abang El juga kita sudah merasa bahagia sekali Pokoknya sehat terus, doa terbaik selalu kita berikan Masya Allah, luar biasa Semalam keluarga besar tentunya merayakan ulang tahun nih ya Kemudian juga kita lihat di postingannya Kasania mengunggah foto babaji persahabat Namun kita dibikin salmong dengan kalimat yang diposting Pusing mikirin THR Nih babaji Apa kong aji nih katanya Tuh, Aduh, bikin ngakak banget ya Pokoknya sehat terus untuk teman, sahabat Dari Leslor family dan kita semuanya persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan, sehat dan makin kompak untuk mensupport Leslar. dan semoga apapun yang dilakukan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan pasti juga kita masih menunggu kabar terbaru lainnya persahabat apalagi special Baron. Mohon maaf lahir batin ya Suk untuk semuanya. Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan dan meng informasi mengenai ideal kesayangan Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.